Desa Bojong Murni adalah sebuah desa di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa Bojong Murni merupakan desa paling terakhir rangkaian jalan dari pertigaan Caringin menuju ke peternakan Tapos arah Gunung Gede Pangrango. Sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani sayur karena tanahnya yang sangat subur. Banyak mata air terdapat di desa ini karena desa ini terletak di kaki Gunung Gede Pangrango dan langsung berbatasan dengan wilayah hutan lindung gede pangrangong Di desa ini banyak sekali terdapat rumpun bambu yang terpelihara baik Di desa Bojong Bojongmurni juga terdapat posyandu yang berbatasan dengan desa Cibedung terdapat 29 kader di 15 rt dengan satu bidan sekitar 135 balita yang terdata wilayah yang strategis terdapat 70% mata pencarian buruh pertanian. keseharian masyarakat digunakan untuk bekerja sebagai buruh sehingga masyarakat kurang memperhatikan kesadaran terhadap kesehatan keluarga terutama ibu dan balita penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu karena ibu balita masih mempercayai informasi yang tidak benar mengenai dampak imunisasi dan pengetahuan akan kesehatan gizi yang masih kurang. Peningkatan pengetahuan orang tua perlu diadakan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi bagi kesehatan gizi pada balita dan orang tua akan berbondong-bondong datang ke posyandu untuk mengimunisasikan anaknya. Kegiatan penyuluhan ini akan menggunakan komunikasi persuasif. Penyuluhan ini dijadikan sebagai salah satu alternatif kegiatan upaya peningkatkan keaktifan masyarakat dalam berkunjung ke posyatu dan upaya solusi penyelesaian masalah sosial berupa melakukan penyuluhan kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa penyuluhan kesehatan gizi dan imunisasi pada balita bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan bizi serta dapat mengunjungi pos Yandu dan ikut hadir di setiap kegiatan pos Yandu.